Nih, serem banget kawan-kawan. Karena aku akan nerbangin si Merpati Gendong Amira Gopro terbang di kuburan ini. Nah, kira-kira si merpati ini bakal nurut atau enggak? Bakal terbangnya error atau enggak? Balik ke aku lagi atau enggak? Karena ini kita di kuburan, jadi si merpati ini terbang mistis ya kawan-kawan ya. Ini kita ada di makam Mengger. Jadi terbang di kuburan part 2. Wih, mantap ya. ini ini, ini. C si sudah mulai kepingin terbang-terbang. Kita nanti akan latihan dulu menerbangkan C si dan si CS. Mantap. Eh, eh, eh. go. agak-agak nggak mau terbang. Tapi kita coba lagi. Ayo. Shh. Shh, shh, shh, shh. tidak agak ngeyel ngeyal ya kita akan coba naik agak ke atas di situ harusnya si tidak mau terbang ya kita ini tapi ini Dinda agak gemeter gemeter kan kan dia pandangannya ini gemeter gemeter gitu loh deg deg deg yuk kita naik ke atas ah coba di sini ya ya tidak ya go go shhh ayo nah ini ayo oke okay. go go go dia nah, dia tekan, tekan. go ini Dinda, ah, we. Jadi penerbangan untuk latihan pertama lancar kawan-kawan? Dinda terbang dengan lancar. Nanti kalau udah lancar sampai dua kali atau tiga kali baru kita pasang kameranya. Tadi kita udah terbangin si Dinda untuk latihan. Sekarang kita akan terbangin si Es. Jadi biar Es ini juga latihan terbang di sini ya, kawan-kawan ya. Yuk kita terbang dari sini yuk Oke. Okay. go. sudah terbang ya. ini yes. lancar penerbangan pertama untuk es latihan terbang lancar kawan-kawan. Oke, ini latihan penerbangan kedua untuk dinda. Biar dinda latihan menghafalkan tempat ini. Wah. Wow. Ayo Tinda, terbangnya lancar. Jangan aneh-aneh ya. Yo. Lah, lempar saja kan. Jangan nah, aneh ya. Yo, siap. Udah. Go. Ush. Tidak. Tidak. Lancar kawan-kawan penerbangan kedua istimewa ya terbangnya Dinda ya top ini kameranya kita akan pasang kameranya di atas punggungnya Dinda yuk kita akan terbangan langsung kedua Dinda dan Es Dinda udah mbak kamera ya dan ini sudah merekam yuk, Ed, yuk go. Mm -hmm. Shh. Shh. Shh. Shh. Oh. Kita tarik, ya, Bang. ya? perangan lancar kawan kawan gimana selamat menonton videonya ya i Gimana? seru kan nonton video rekaman terbang di atas kuburan dari Merpati Gendong Gopro pasti rekamannya mantap ya dan serem jadi ini kita di tempat misteri bersama Merpati Gendong Kamera Gopro mantap